Kalau itu ke banjir kamu di mana? Itu banjir ini nih besar ini. Ketonyi ketong perumahan di, di bagian atas. Terus ketong gini apa? Ketong lari-lari karena panik as tinggal ini. Pakaian-pakaian semua ketong lari. Ada itu ada jadi yang ngambil apa? Pekir apa. Pekir ada orang, yang pekir pekir ya. orang yang ngambil ketong potoli-potolannya. Oh, so, begitu. Semua rombongan dari situ lari ke atas sana lu lari kemana? ke, atas. ke gunung situ iya ke dekat gunung situ di belakang situ tapi, aman. ketemu naik kayak ke gunung tapi banjir. di sini banjir. ada ketemu kelompok yang banyak korban. kau punya teman ada berapa orang yang meninggal banjir ini nih? satu teman Yahya itu saya Yahya satu teman Yahya saya. dia meninggal. baru ya. kamu sulit ya po jenazah? belum Baru, belum, belum, don, don ah dong sudah so belum, ya, tapi, tapi dong suku so kubur dong suku so belum, jadi belum, belum, belum, belum, belum, pas banjir besar begini belum, belum, naik belum, rambutan belum, belum, tarik belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, belum, yang selamat di atas pohon itu apa? Baruk, kamu tiga ini kelas berapa? Saya kelas empat, kelas satu, kaki Tiga Tiga Baruk, sesudah banjir ini, kamu pergi sekolah Sekolah di mana? Nah, Terus sekolah, libur Kamu libur? Ketan sekolah di yang di bawah itu Yang ada hancur ya, itu? Iya, hancur Untuk ketamu sekolah SDN Kemiri. Hancur Iya, hancur Kamu tiga ini cita-cita apa kalau ini besar? Kalau saya jadi tentara Kenapa kamu tiga suka jadi polisi dan tentara? Karena saya lihat tentara itu dong baku perang jago Itu ya. <Susuk> Thank you.